Kedek semulih mbak nah, bermanjambilan hidup perusahaan perusahaannya. Kedek takut masih yang mulih nyana justru nggak repot juma. Kan niraga sih nawang masih yang di jalan kadek ngabuk virus mulai gitu. Mimi, pokoknya sih peduli. Gumi kekini, Mimi single tenang yang kadek ada Jumah. Ini penting kadek isolasi nyana di Jumah. Mekejang subuh saya ke jumah. Ada ada di petani. Panglah Tegalingga. Ide, Dek. memang memang dari petani. Pang Yudang, Yudang cita-cita kade eh. Mencita-cita Meme apa? Cita-cita Meme itu apa Dot nggo kade sukses, sekolah tinggi, pasing blog arah Meme, sing mas sekolah telah ulu-ulu anak. Aman kidok kade kare dadi presiden. Ya, aja ya dadah tuh. cita-cita uh, uh, meme kan tercapai ya nih, jadi meme nu udah di petani satu deh, gumi krisis kene yang meme sudah di petani apa darah naik di kota <laughs> yang kita canggih dari petani ah cai ada ada dong kan